Sampai hmm. eh kasih kasih mal paketnya habis ah main aja lah ah eh. apa sih bro oh posih karakaraku Har lah larangku ueng gak ganti uang selositi ngapa sih heh aku loh sepuluh tahun gak kerja mau konstelas lo seloslo nempel sepuluh tahun <tuh> ora kerja ban pusing fusing Wah kinjong saya nggak bisa rolas ora kerjaan bain dia ya, ora sombong, hah hah hah, ujar-ujarmu, hah hm? rolas tahun, ya wis wis wis. Aja acam bas kerjaan aja lah, bas liani si ngapa, arba sopo hah, hah, eh, gue emang delok yang tidak boleh laporan, jadi lo, mbengi nggak kangen toko, oh nang toko nenek camping, wah anu nang tipi, kok nang toko, nang tipi nang tipi, tapi nang ngomong gibye sawaira sama ujung-ujung cokai udon. Aduh Om sama Om nih aha.. cocok ini oi! woi! Om Mus bocah gede-gede gitu, uangnya iya kurang ngerti uang itu akibat panco apa pribasi ini gitu. Om kun, sini sini penting kenapa sih? pentang penting pentang penting kau oh, yang ngerti hal-hal penting bocah cilik gede Om mau tau info penting gak? pentang penting pentang penting Emang penting apa sih? Ya mau tahu enggak? Ya maulah Tapi ada syaratnya om, biasa, itu penting Syarat-syarat barang, emang info apaan sih? Info mbak itu loh Jangan keras-keras, nanti kedengeran om Os Nih nih nih nih, Cepet kasih tau Om oh, belum salam dari mbaknya, katanya besok minta ketemuan Ah yang bener please Iya bener Alhamdulillah Yaudah oh, sana keleselah kodai Saisha kayaknya mah lo. Iya iya, Sip. Eh, bocah. Ada apa, Om? Ngomongin apa tadi? Kesannya kayak serius banget. Oh, itu. Tapi ini dulu, Om. Bocah, matre banget, sih. Udah, enggak apa-apa. Kasih tahu. Ih, Om, ini mah kurang. Eh, bocah, lewat matre sumpah lagi iki. Yes, Ih, enggak apa-apa nah ini baru cukup buruan cerita ngomong apa tadi dia om mungkin suka sama mbaknya oh. mbaknya yang itu loh ya, terus terus gimana mbaknya suka sama dia nggak enggak mbaknya malah suka sama o om udah sana seneng pisang eh, kayak eh, bucak cili ketemenan aku orangnya ya cari anak salam tanggung mbak-mbak itu weh ha ha oh weh? weh juga pernah kayak mau lagi seneng temen kok hm. jelas lah btw, hari ini mau sih ngacau pisang kok hm. belum tahu kamu aku mau otw lah rumah wanitaku hm wanita kayaknya seumur-umur aku batiran kau kayak bocang kayaknya ini... orang pengen deh pacar loh maksudnya pacaran emang wanitamu siapa sih? kamu loh gebo sekali nanti kalau aku kasih tau kamu nakir sama wanitaku malah bahaya <tuk> naksir aku ngomong Jessica pacar aku lho ayu hah? Jessica lho rahe poh? ya mesti eh aku sok lo, kok bisa sih? ya bisa lah kan ganteng kayak Arjuna eh Padahal keren aku, ya gendengan aku. Ora iso keren aku. Ya tetap gendengan enggak bisa. Woi. Gendengan aku enggak huh. oh, oh, bisa. gendengan huh. pikir huh. huh. eh. eh. yang kamu ngomong kemarin itu beneran apa enggak? Yang apa, Om? Santai dong. Yang kemarin kamu bilang itu, yang katanya salam dari Mbaknya, Mbaknya itu. Oh, Mbak yang itu, Om. Ya, asli lah Namanya Sisika kan? Iya. Loh, kok bisa sama sih? Oh, berarti kamu nipu kita ya? Enggak.